Sorry bro, kelepasan Semoga apa ya Oke saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh <tik> Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bro Kita <tik> Kamu mendapatkan 12, oke okay. Saya mau nyari yang gratis dulu deh Yang gratis ya men kita nyari yang gratis <laughs> Karena saya pengen beli cuma cuman nggak punya koin bro Gismin banget Ini gratis-gratis tapi ini gembok semua, rek Penuh aksi, paket Bro! Uh, Festival air, udah ada yang pernah dapat belum bro? Festival ini Gratis, dapat pemain kek Siapa kek? Festival air Wow, saya belum pernah dapat sih. Belum pernah dapat, belum pernah dapat. Saya mau nyoba main. Wah, saya kalahan mulu kalau main. Nih kan, <tuh> bro. Kita cari lawan. Kalau saya kalah ini kebangetan. Waktu masih beberapa hari lagi. Uh, kalau saya sampai terlewat itu Pak, Papan United, Papan United, Real Madrid, Real. Hah? Rek, anjay! Overall, ya, lagi. Dia serangannya satu dua tiga, satu dua Bro, 120 jamu loh, rek! pesimis, pesimis. Oke, okay. oke, okay, come on. Astaga, sorry. Sorry Rek, sorry, sorry. Ah. Oh. Hmm. Lu Oh, ini nih ruwet nih. Anjay. Oh, kulit ini kulit. oh tak kira kulit Rek. Serius, tak kira kulit. Hai, kill hai, hai, hai, Dia punya Messi bro! Eh hai, ini hai, hai, hai, hai, hai, begini? hai, hai, hai, Bro, ini kalau udah trik yang begitu ah, come on bro, ice sorry man sorry man, ayo. Pele dijadikan back swee swee, aduh bro ini gak bro ini gak bisa bro, aduh tulil, uh bagio bro bagio tetangga saya bro, bagio alam om bagio om bagio Aduh, tapi dia bagian overallnya 111 ya tadi ya, kalau nggak salah. Gede lo bro, punya saya kemarin bagian overallnya berapa? 106 kan? Ya kan? Aduh, papan United. gokil Eh! Oh, black singa, men. Ini nih kalau dikasih umpan lambung Messi ya karena Messi, Messi, Messi, Messi. Apaan lu? Ngaco aja. Gundogan. Oke. Okay. Oke, okay. oke, okay. oke. Okay. Aiy, sorry man, sorry, sorry, sorry. A o oh. o oh, o oh, o. Oh. Oh, cuka dia bro. Eh, lo dia masih sih? Ah, black banget lo. woi woi Oh ini nih kalau tendangan pojok nih bro. Kalau tendangan pojok, eh tak kira disundul. Eh, hehehe, nggak ada yang ini, nggak ada yang nemparin bro. Umbagio, umbagio. Oke tengah, tengah bro. Pele dijadikan back. Wapa, oh dia dapatnya pilih yang back kali ya. Dia nggak Pele yang back kali. Tapi masa emang kemarin ada yang CP? perasaan K.E eh aduh no! ini kalau umpan model begini bro. Astagfirullah banget, bro. Bro, seru, seru Bro, 3-1, rek Bro Bro, ini Bro, ini menit terakhir Oh Bro, dua satu rek Messi, Angkara Messi, Anggara Messi, Messi di Real Madrid. Aduh nih, ah, kalah lu bro. Saya bro, tendangan tembakan gawang saya cuma dua, penguasaan bola saya cuma 40, akurasi umpan plaga. Emang kekalahan tuh kalah men, nggak banget gue kalau main beginian, anjay, anjas marah, klem, ah. <tuh> bisa bisa aja, star pass, men, dapat apa nih men, ah. oh itu bentar lagi saya dapat bola, bola atau logo, liga, pacot Bacot turnamen, bacot, cocot Eh? Bro, sorry, saya cuma baca doang Aduh, bang codot ini gimana sih? Wow! wow, wow, wow, wow, wow, wow. Padahal nggak boleh, bro Ngomong begitu, bro Dosa, dosa, bro Jangan, bro Ganti logo Logo gue ganti Logo fase bulan Logo pengguna festival Lentera Logo Yang terbaru mana, Rek? Ucl Oke okay. Aktif Gue ganti, men. Ganti, re. Oke, okay, oke, okay, bro. Kita break dulu, kita rehat dulu. <laughs> uh, doain saya, semoga dalam waktu 24 hari atau 23 hari itu saya bisa mencapai uh, legendaris 3, ya, men. Masa saya di kelas dunia 1 mulus dengan level saya udah 30. Oke, okay, thank you, bro, yang udah berpartisipasi di channel ini. Semoga... Semoga apa ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, see you, man. Thank you. Thank you, thank you.